teman-teman semua pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah portal mobil atau biasa disebut juga roll bar teman-teman di sini saya menggunakan pipa 3 in ya teman-teman semua ya bisa dilihat sendiri teman-teman jadi ini tampilannya lebih lebih besar ya saya menggunakan pipa 3 in ini dengan ketebalan 2 mili teman-teman dan untuk bagian ini saya menggunakan pipa 1 sprapak dan 1 in teman-teman bisa dilihat ya buat teman-teman yang mau bikin portal mobil mudah-mudahan uh, dan seperti ini dan seperti ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Nah, untuk bagian sininya teman-teman bisa dilihat sendiri. jadi karena ini baknya bak terbuka ya kanan kiri. jadi untuk bagian sini ini dimatiin ke pipa ini teman-teman, jadi sama sekali ini tidak merusak bak ya. Dan untuk ininya, karena yang punyanya pengen uh, pintu ini tidak berat ya. Kalau pipa yang ini ditempelin di sini bebannya katanya berat, jadi kita bikin seperti ini teman, -teman ini bisa di Jadi tidak bisa saya pegang ini teman-teman karena catnya masih basah nih. Bisa dilihat. Untuk bagian sini, teman-teman menggunakan baut ini. Kita bautnya, kita tanam ini, teman-teman. Di sini, bautnya dilas di pipa ini, teman-teman, semua ya. Teman teman Buat bemper belakangnya Kita Desain seperti ini Jadi kelihatan dari depak Dari belakang lebih Lebih Boyor ya teman teman ya Hanya saja Untuk Bagian bemper samping Karena permintaan yang punya Sekali lagi teman teman Kita mengikuti Konsumen ya teman teman ya jadi menggunakan Desain Polo seperti ini Ini Semuanya Main baut ya teman-teman ya Tidak ada yang dilas mati di Bak mobil Ataupun di sasis Ya mudah-mudahan Buat teman-teman yang mau buat portal mobil ataupun roll bar uh, konten saya bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman semua ya buat teman-teman semua jangan lupa like dan subscribe nya serta ikuti selalu video-video saya selanjutnya mudah-mudahan. Dalam konten-konten saya bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua Terima kasih